Hai hey bro dan sister kali ini misong akan unboxing mikrofon Boya mereknya itu merek Boya tipenya itu BYM1 nah mikrofon ini ini cocok sekali buat teman-teman yang eh, apa sih bergelut ataupun berkecimpung di dunia youtube karena suara ini sangat menentukan dan ini ternyata dapat bonus tripod gurita ya lumayan ya walaupun ya sih dari bahan gak terlalu bagus-bagus uh, amat ya plastik biasa nih seperti ini uh, terus ada busa-busanya gitu pinggir-pinggirnya uh, mikrofon ini cukup jelas ya cukup sensitif sensitifnya juga tinggi ya 30db kurang lebih ya 30db jadi suara-suara uh, kecil pun terdengar dan sekarang saya ini sedang gunakan mikrofon Boya itu sendiri pasti teman-teman ataupun kawan-kawan semua dari insister mendengar suara gemerincik hujan karena saya sedang recording itu ini sedang gerimis-gerimis gitu ya pasti masuk ke uh, mikrofon ini dan fitur-fiturnya juga di mikrofon ini lumayan ya, cukuplah untuk memenuhi kebutuhan diantaranya itu clip on smartphone dan ini cocok buat DSLR ya, kamera kamera record, audio record, juga personal komputer atau PC menurut saya sih ini uh, udah cukup memenuhi kebutuhan saya juga ya buat mengisi-ngisi ataupun mendabbing video sehingga suaranya itu jelas cukup jelas ya walaupun nggak sebagus merek-merek yang lebih mahal karena ini dengan harga yang sangat murah kita sudah bisa mendapatkan mikrofon ini dan ini adalah kartu garansi boya itu sendiri ya terus selain kartu garansi kita juga mendapatkan bagian-bagian uh, lainnya diantaranya ada manual book ataupun buku manual, buku petunjuk. Ya, cara penggunaannya disitu ada pokoknya, dan ini satu unit dibungkus oleh bahan kayak kulitnya, tapi bukan. Ya, ini adalah unitnya, unit mikrofon boya itu sendiri, dan apa ya? Uh, iya nih, ini, ini. Nah, ini adalah kelengkapannya. Kelengkapannya itu kita mendapatkan diantaranya itu ada colokan yang gede gitu ya, colokan gede. Jack ukuran berapa ini? Jack buat ke ampli ya, atau apa ya? Pokoknya gitu dah. Ini ukuran jacknya itu satu per empat ya Jack satu per kita mendapatkan itunya juga adaptor ya Jack adaptor kita akan buka dulu nih dapat apa aja kita buka Iya pertama kita mendapatkan baterai baterai ini LR44 ini buat nanti dimasukkan ke mikrofonnya selanjutnya ini yang saya maksud Jack adaptor satu per empat milik cek adaptornya, kemudian kita juga mendapatkan cover pom ya busa kayak busa itu lembut sekali nanti kita akan pasang dan ini adalah clip ya ataupun level clip ini buat dijepit ya dijepitkan ke kerah baju dan ini apa ini nggak tahu apa tuh kayaknya untuk perlindungan ya mungkin Nah untuk panjang kabelnya ini sekitar enam meter panjang juga ya karena ini cocok buat presentasi dan lain-lain sih buat recorder juga Nah di sini tombol uh, operasionalnya kalau kan itu buat kamera kalau ke bawah itu buat smartphone ataupun PC Jadi kalau eh uh, apa tombol ataupun itu posisinya dikataskan itu buat kamera kamera DSLR ataupun kamera-kamera digital lainnya seperti itu bro dan sister Oke ini seperti ini ya selanjutnya ini juga menggunakan kalau bawaannya ya ini bawaan jacknya itu menggunakan jack 3,5 mm jack bawahnya itu yang kecil ya jadi itu kalau ke Android ataupun ke handphone itu PNP ya plug and play artinya nggak harus ya, enggak harus pakai adapter lagi kalau itu mah dipasang buat adaptor jack 1.4 ya yang gede gitu Jadi kalau untuk langsung mah PNP itu tinggal tecolok aja Oke kita akan pasang busa pelindungnya tadi ya foam kita pasang ke mikrofonnya ya ini uh, biar terlindungi saja dan menyaring suara juga walaupun tidak sebagus merek-merek yang bagus ya maksudnya merek-merek yang ya pasti ada harga ada kualitas lah itu seperti ini jadinya ya oke menarik juga. oke lanjutnya kita apa lagi ya oke, udah deh nah ini function ya pengaturnya untuk bahannya sendiri sih ini nih dari bahan kayak uh, apa ah, ya aloy gitu ya kayak aloy bukan besi bukan besi atau bukan plastik juga pokoknya bahannya bahan kayak aloy gitu dah kita akan buka kita akan masukkan baterainya, baterai yang LR44 tadi nah ini hanya cukup satu baterai yang akan kita masukkan ke bagian ini mana ini baterainya nah ini baterainya jadi kita tinggal masukkan saja mana kita potong dulu kita sobek dulu, pakai cutter karena ini sulit kalau digigit kan saya nggak enak nantinya, seperti itu. Oke, kita langsung saja pasang, langsung pasang ini posisi plusnya seperti ini. Nah ada di sini. Nah itu kodenya LR44 terlihat ya. Oke, kita pasangnya posisi plus. Di situ ada tandanya posisi plus minusnya itu jadi gak bakalan salah ya kawan-kawan gak bakalan salah nah seperti ini karena disitu juga ada tanda plus minusnya terus di baterainya juga kan ada tanda plus dan minusnya itu uh, sebelah mana kiri atau kanan nah, seperti ini tinggal tancap saja dan selesai itu bisa digunakan buat menyalakan mikrofonnya jadi kondisinya teman-teman atau brother and sister ketika saya ngerekam ini tombol on off nya itu saya matikan artinya nggak dinyalakan ke kamera cukup di off kan disitu ada tanda off karena saya menggunakan handphone dan personal computer ataupun laptop ya ataupun pc kalau di kan seperti ini ya nah itu buat kamera kita tutup kembali karena sudah terpasang Oke, okay. pokoknya ini cukup sensitif ya, bagus dah, recommended yang baru bangun, bangun Youtube kayak saya nih, belum sampai seribu, aduh ampun lama sekali, oke, okay. kita akan terus berusaha, oke, okay, mungkin itu saja, terima kasih, see you.